Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, Yasin nak share hari ni satu tips nak beritahu kat apa? tak semua benda, kita perlu buat FBS sebagai contoh ni, paru rambut ni Yasin tak jual 7-11 ok basically, Yasin dah dapat dia dalam 50 lebih 50 ke 60, balang lebih so, yang bestnya, benda ni Yasin tak guna langsung FBS tak guna langsung Yasin hanya share dekat Facebook Yasin kat page Yasin page Yasin tak ada, ni sangat, Yasin share kat Facebook Yasin kat Story kat whatsapp status, kat whatsapp-whatsapp group itu saja. 4 benda ni so, sampai kena ingat 1 benda kalau dalam dunia menjual ni kalau boleh, kalau boleh, cuba minimaskan iklan untuk maksimaskan keuntungan itulah first first rule yang sedang kita try benda yang free kalau tak boleh nak tak boleh nak go baru kita buat ABS ingat jangan semua kena sikit-sikit nak push ABS sikit-sikit nak push nak push ABS sebab apa bila kita push ABS so kita kena fikir ROI kita kena ada berapa margin dalam fikir apa bagaimana di marketing contohnya satu produk ni nak orang PM paling busuk 2 kupang 5 kupang untuk orang PM Perlik, kita kena kena, benda tu kena set up Benda tu kenyang So, paling mudah adalah Share dekat kita punya free-free platform kita ni Macam macam saya kat tadi Facebook, Twitter, ke, ke YouTube, kat mana-mana Share secara percuma Tapi constant Tak ada Dan paling best adalah kita buat story Telling tentang cerita, produk, atau segi kita. Cerita pasal benda tu Benda lagi dekat Dan biasa tengok advert- advert- advert Mapa boleh tengok live session baru ni Tak baru ada minggu lepas, saya bincangkan macam mana yang saya buat. Hampa tengok balik at live tu. Bicanglah catatan panjang. Tapi, benda tu boleh. Ha, itu tu yang nampak, benda tu boleh. Cuma, maaf tak maaf. Itu saja. okey. Semoga video-video bermanfaat. Ni video pendek kot, rasa-rasa baru 2 minit. Ataupun baru 3 minit. So, hopefully, Hampa dapat something. Dan, kalau ada rasa yang benar, ada rasa apa apa hamba rasa Yasmin patut buat lagi video cuba komen kat bawah insyaallah saya akan cuba buat. Terima kasih kerana menonton video ni. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. A few moments later. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, tak semua benda. Dilebel. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni saya nak share uh, tak semua benda kita buat ABS. Eh sorry.